Waspadai, USDTJP sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan USDTJP terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang terkoreksi ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USDJP terus bergerak ke bawah dan menembus level 114.23 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 114.06. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212